untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik pastinya dan spesial dari idola kesenangan kita Lesnar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini Orang baik memang selalu dikelilingi oleh orang baik, Alhamdulillah persahabat kita lihat di kabar pertama Idola kesayangan kita terkhusus Abang L ini mendapatkan hadiah boneka yang sudah diterima oleh Oji di rumah Persahabatya. Alhamdulillah sudah sampai. Boneka ini pemberian dari Abang underscore L tuh Persahabatya. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Semoga suka ya, Ayang Fatih. Rizky Bilar, Lesti Kejora, maka siamin Amin L2W akunya ada repotin mimin, nganterin ke rumah kakak. Semoga kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, dan kita lihat juga jawaban dari L2W: Masya Allah, berkah ya, Kak. Masya Allah, banget ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya selalu diberikan kemudahan kelancaran untuk rezekinya Dan kita semakin bangga karena orang-orang baik selalu men-support idola kesayangan kita Ini juga salah satu bentuk tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Lesti Bilar memang orang yang sangat baik dikelilingi oleh orang-orang baik pula Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga diunggah Papa Bilar sebelumnya memposting sebuah kalimat komentar mengenai postingan di channel Youtube Trans7 persahabat ya. Papa Bilar situ menuliskan sebuah kalimat, maaf min official Trans7, ini Anda memang tipo apa disengaja tipo? Karena setahu saya isi pembicaraan di segmen ini saya dibayar 40 juta sebagai model video klip saat awal-awal kenal Lesti. bukan 400 juta seperti yang anda tulis kita lihat persabed ya judul yang ditulis di channel YouTube Trans7 emang Lesti bayar Bilar 400 juta ternyata pas awal-awal bikin video klip bersama Bawah Bilar itu cuma dibayar 40 juta persabed. Dan kita lihat juga di sebuah kalimat lain yang diposting oleh Papa Bilar. Tolong thumbnail-nya diperbaiki agar tidak menjadi persepsi yang liar di mata masyarakat. Dan kita lihat juga kalimat lain: "Numpang hidup." Bagaimana ceritanya saya numpang hidup? Sementara justru saya punya berbagai karyawan yang bergantung ke saya. Udahlah, gak usah bikin narasi-narasi yang menggiring opini orang itulah kalimat komentar yang diberikan terkhusus untuk admin trans 7 persahabat ya dan judulnya pun di sini kita lihat reaksi Rizky Bilar dituding numpang hidup ke Lesti Kejora ini waktu di acara FYV persahabat ya dan kita lihat juga tentu di channel YouTube trans tujuh ternyata judulnya sudah diganti ini sepertinya persabat ya melihat postingan Papa Bilar. Di situ judulnya sekarang awal kedekatan Lesti dan Bilar. Dan untuk judul di thumbnail itu belum diganti Lesti bayar Bilar 400 juta masih angka 400 bukan 40 persabat ya. Kita sebagai fans sejati mudah-mudahan persabat ya kita selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Bilar. Kemudian persahabatnya mendadak juga nih Bunda Lesti setengah jam yang lalu memposting foto bareng Papa Bilar, ini momen di acara ulang tahun. Kita lihat juga salvo kalimat caption panjang yang dituliskan. Di situ Bunda Lesti mengatakan, kita adalah kita, bukan mereka. Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan atau dugaan seenak mereka.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 Trans 7 persahabat ya Ini sepertinya memang Trans 7 ini mengirim opini banget nih Dan kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar Ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun L2W ikut juga menanggapi Jepang itu situ mengatakan Dari mereka kita belajar bagaimana Seorang istri yang mendukung langkah suaminya Dan seorang suami yang menyayangi istrinya Dimanapun kalian berdua berada, semoga Allah selalu melindungi langkah kalian berdua. Pasangan inspirasi kami, inilah berdua luar biasa dari fans-fans yang sangat mendukung. Alhamdulillah, idola kesayangan kita semakin hari memang semakin menjadi inspirator, yang mudah-mudahan selalu menjadi orang baik ya. Dan kita bangga punya idola seperti Lesti dan Bilar Mudah-mudahan kita tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Lesnar Tetap optimis, tetap semangat, dan tetap solid ya Menjadi fans yang kuat, Les lovers kalian memang luar biasa Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kejutan dan kabar baik selanjutnya dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari Lesnar tentunya